butuhkan untuk membuat ayam kampung bakar taluang. Yang pertama di sini saya pakai ayam kampung bisa diganti dengan ayam biasa ya bunda. Saya pakai tiga aja, pahanya. Berikutnya bumbunya ada cabai merah, cabai rawit atau cabai jawa ya, bawang merah dan bawang putih. Saya pakai tiga siung ya. Ada jeruk nipis. Di sini saya pakai jeruk lemon. Jeruk nipis juga boleh ya. Tomat dan bubuk kunyit. puas. Jahe, dan kencur. ini nanti semua kita haluskan ya, Bunda. Berikutnya ditambah dengan santan ya. Terasi, gula merah secukupnya, sesuai selera aja. Nah, itu aja bumbunya, Bunda. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara memasaknya. Nah yang pertama Ini daging ayam Saya sengaja pilih pahanya Ya tiga soalnya di rumah Kami cuma tiga orang Nah ini kita uh, kasih garam Jeruk nipis Dan bubuk kunyit tadi Nah boleh pakai kunyit Asli ya digiling sendiri Boleh bunda Ini Supaya dia uh, lebih enak Ya jadi saya kasih kunyit Jeruk nipis dan garam Diaduk rata Seperti ini Oke okay. Setelah itu kita diamkan dulu ayamnya Nah berikutnya kita akan haluskan bumbunya Jadi sebelum dihaluskan Saya potong-potong dulu uh, semua bumbunya ya bunda supaya gampang haluskannya sebenarnya sih eh, kalau nggak dipotong-potong juga enggak masalah sih ya bisa halus aja di blender nanti supaya lebih cepat aja ya saya potong-potong seperti ini oh ya kalau ada cabe merah besar apa namanya itu paprika ya Nah boleh Bunda ya dipakai Nah saya kebetulan lagi ada di Jadi saya pakai cabai merah dan cabai jawa Nah ini untuk ukuran cabai Bunda mengikuti selera aja ya Nah saya ini pedasnya masih level 3 Bunda Kalau Bunda mau level 5 atur aja deh cabainya ya Nah jadi semua bumbu nya tadi ada ee, jahe, ada kuncur, ada lengkus Bung putih dan bawang merah saya potong-potong dulu ya Sebelum saya blender jadi bumbunya sebenarnya gampang aja ya Ini hampir semuanya Pasti di rumah kita, di dapur kita Pasti ada semua nih bumbunya wanda. Gampang banget dicari ya Oke, sudah selesai Sekarang kita akan masukkan ke blender ya Semuanya bumbu yang sudah kita potong-potong tadi Kita akan masukkan ke blender ya, Kita akan blender bumbu-bumbunya Oke, setelah itu uh, Saya uh, tidak pakai Air biasa ya bunda. Di sini saya pakai tomat supaya kita nggak uh, perlu pakai air yang banyak. Nanti untuk airnya saya pakai santan tadi aja, ya. Supaya kita nggak pakai banyak air. Oke, nah ini untuk terasinya kita bakar dulu biar aromanya lebih sedap, bunda ya. Bakar pakai kompor gini aja. Oke, sudah. Saya masukkan sekarang terasi yang sudah saya bakar tadi. Oke, sekarang masukkan santan tadi ya, Oke, blender. jadi gampang banget bunda menghaluskannya karena sudah dipotong-potong. bentar aja dia ya, langsung halus gitu ya bunda. jadi bisa sambil kita panasin minyak gorengnya bunda. ya jadi sambil blender kita bisa sambil panasin minyaknya. kita langsung masukkan seperti ini. ya, bumbu-bumbunya tadi kita akan masukkan semuanya dengan api sedang aja oke kita aduk ya ini bumbu ini akan kita masak sampai benar-benar matang ya bunda, jadi enggak ada aroma-aroma mentahnya lagi ini kita akan eh, masak sekitar 20 menit ya oke setelah itu masukkan gula merahnya tadi nah bunda sekali lagi untuk gula merahnya tergantung bumbu ya Sukanya level berapa gitu ya Kalau memang gulanya mau dikurangin Oke okay, oke okay, aja okay, ya bunda Nah setelah itu kita habisin santan tadi Yang susah untuk blender tadi ya Nah Oke okay, jangan lupa dicicip ya Kalau kurang garam silahkan ditabah garam Ini waktunya kita nuntun rasa ya bunda Oke okay. Nah ini kalau sudah masuk semua bumbu-bumbunya Kita tinggal nunggu sampai kental Benar-benar Nah tinggal sedikit gini baru kita masukkan Ayam tadi yang sudah kita bumbuin Dengan jeruk nipis, garam, dan bulu, apa? Kunyit bubuk tadi ya Nah jadi ini kita tunggu sekitar 20 menitan Jadi supaya dagingnya ini matang sampai ke dalam Nanti ketika kita bakar kita nggak butuh waktu lama lagi untuk bakarnya ya bunda Oke okay, jangan sampai nanti e, kalau ini kita masaknya bentar aja nanti gak cinta kan gosong duluan di, di dalam eh ternyata masih ada merah darah apa itu kan kurang gimana kurang sebab gitu ya bunda nah seperti ini kita masaknya dengan api yang sedang aja gak usah terlalu besar ati ya bunda ya oke okay, ini sudah sepertinya sudah bisa ya sudah tinggal sedikit sudah mulai mengering dan sudah bisa kita bakar. Nah, ini bunda kalau nggak punya bakaran seperti saya bunda boleh pakai teflonnya. Oke ini eh, bakarannya saya sudah olesin dengan minyak goreng sedikit ya bunda. Kalau sudah lengket, bisa diganti dengan berleng, ya silahkan aja Oke ya bakar ini pastikan aslinya juga sedang sedikit ya, gitu ya, pengen nah, bakar aslinya Bunda. Nah, kok terbakar juga ya, ya. Ini aromanya sudah mulai keluar nih. Sampai ke rumah tetangga apalagi aroma terapi yang kita bakar tadi ya. Hmm, itu mantep banget bagi yang suka terapi aroma terapi tuh. Itu Oke, nah kita akan tambahin bumbunya, ini susah bumbu untuk kita tadi ya bunda saya tambahin. nah kalau bunda nggak punya kuas di rumah kayak saya nih saya pakai serai jadi serainya bumbu-marin bisa dijadikan kuas bunda hmm. jadi ibu-ibu harus kreatif ya ya kalau tidak ada kita bisa manfaatin yang lain gitu bunda nah, kita ya, sudah mulai agak ada ini ya, seteng-seteng Indahnya sudah mau matang, misalnya, uh, bakarnya sekitar dua puluh menit kan ya, benda? Dua puluh menit, atau ini lima belas sampai dua puluh gitu sih, dengan api yang sedang jadi uh, ini matangnya memang matang sampai ke dalam gitu ya. Hmm, Kalau masih ada sisa bumbu yang kita tumis tadi, bunda boleh oleh sini Ya jadi tanpa sambal juga sudah enak banget karena ini bumbunya pedas, ya bunda. Tapi kalau bunda ingin buat sambalnya boleh deh buat sambal sendiri pasti tambah enak tuh. Bisa sambal tomat mentah atau sambal kecap seperti itu ya bunda. Boleh ya pasti makin mantep ya ditambah dengan lalapan gitu. Wow dua piring pasti lewat nah ini tanda-tanda sudah mau matang nih aromanya Bunda sudah mau matang itu ya nanti ada sisa-sisa saya olesin aja deh di atas seperti ini Oke. nah sudah selesai sekarang kita akan sajikan ini dia hasilnya ayam kampung bakar tahu yang ala dapur di Nika sudah selesai dan kita akan sajikan dengan lalapan sini ada timun ada rimbang bagi yang suka ya ya enak banget nih di lalap rimbangnya ada daun selada dan ada juga tomat segar bunda kalau mau kasih lalapan yang lain silahkan aja mungkin terong mungkin kacang panjang silahkan ya bunda oke okay. nah ini dia ya sudah jadi ayam bakar kita wow mantap banget ya bunda Jangan sampai biler loh yang nonton. Yuk dicoba ya di dapur masing-masing. Ini gampang banget caranya dan tidak harus ayam kampung sih sebenarnya kita boleh pakai ayam eh, apa tuh ayam potong juga pasti enak ya. Nah, wow. Sedap, ya oke bunda. Terima kasih ya sudah menonton video ini dan jangan lupa dicoba. Terima kasih.